masih bersama-sama dalam Gentleman of Indonesia Jawa Barat tahun 2021 dan segera saja hadirin kita sama-sama akan menyaksikan pemilihan Gentleman of Indonesia Jawa Barat yang selain memiliki penampilan yang menarik dan proporsional juga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan inilah mereka yang pertama kita akan panggil Angga Putra Pratama, silakan. Angga Putra Pratama dari Kabupaten Bekasi. Jawa Barat adalah wilayah yang potensial untuk pengembangan pariwisata karena memiliki modal dasar untuk hal tersebut. Potensi Jawa Barat dalam wisata gurilab, gunung, rimba, lautan, dan pantai menjadi panorama yang indah sehingga menjadi daya tarik untuk agropariwisata dan pariwisata alam. Fungsi pariwisata dibagi dua yaitu menjadi rekreasi dan edukasi yang mana telah dikemas dalam tujuh unsur sabta-pesona serta memberikan ilmu pengetahuan terhadap objek-objek yang diberikan. Maka dari itu mari kita gencarkan kembali potensi Jawa Barat untuk Indonesia dan Indonesia untuk dunia. Saya, Aga Putra Pratama, perwakilan dari Kabupaten Bekasi, terima kasih. Ya boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Aga Putra Pratama dari Kabupaten Bekasi dan selanjutnya kita akan sama-sama untuk mendengarkan Alan Kurniawan dari Kabupaten Ciamis. I believe education is the one of the key being to better from the small thing. With education and communication, I can spark and knowledge and trend of information. Through gentlemen of Indonesia, I want to level out trend and issue as well as knowledge for all people especially with Java to the whole Indonesia Alan Kurniawan from Ciamis Alan Kurniawan dari Kabupaten Ciamis selanjutnya kita akan langsung saja untuk menyaksikan penampilan Gentile Menop Indonesia Jawa Barat Bintang Dwi Putra dari kota Bandung Jawa Barat, salah satu provinsi yang memiliki sejuta pesona keindahan di dalamnya. Tidak hanya wisata biasa saja, bahkan ada, ada pariwisata yang bertemakan budaya, yang dimana kita bisa sambil beredukasi. Tetapi tempat tersebut kurang diketahui oleh masyarakat luas, sehingga kita sebagai pemuda Jawa Barat harus membantu supaya tempat tersebut dikenal oleh masyarakat luas khususnya di Jawa Barat. Saya Bintang Dwi Putra, perwakilan dari Kota Bandung. Terima kasih. Baik, itu tadi penampilan dari Bintang Dwi Putra dari kota Bandung. Selanjutnya kita akan sama-sama saksikan penampilan dari Dandi Hermansah dari Kabupaten Sukabumi. Pada saat ini kita sekarang berada di tanah Jawa khususnya di daratan parahyangan. Yang begitu banyak tempat-tempat wisata yang belum bisa kita temui. Maka dari itu kita butuh aksesibilitas karena aksesibilitas sangat penting untuk mengembangkan pariwisata dan supaya dikenal wisatawan. Terima kasih. Ya yeah. Selanjutnya kita akan juga mendengarkan bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh peserta kita yang berikut yakni Eki Febriana dari Kabupaten Cianjur Baik, Eki Febriana dari Kabupaten Bandung Barat, silakan dengan keadaan dunia yang terimbas arus globalisasi telah memunculkan banyak kesempatan baru dan pariwisata menjadi anak emasnya. Akan tetapi ketika fenomena globalisasi barang, sektor pariwisata mulai digenjot sekuat tetangga. Di sisi lain, dapat memberikan keuntungan tersendiri karena masih banyak potensi yang dapat digali dengan cara promosi, perbaiki akses, dan gandeng investor. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan pula menyaksikan penampilan peserta berikut. Fahru Reza dari Kota Bogor. Growing up in tourism area makes tourism has been an integral part of my community. The characteristic of tourism community is they rely on their main income in tourism industry. According to Central Bureau of Statistics in 2016, about 10-37% of people work in tourism industry. By promoting the local tourism industry in Indonesia, especially in West Java, Jawa Barat, definitely I can develop the tourism industry, which eventually can grow the community's economic sector and increase the regional income. Thank you. Ya baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami Grand Final Gentleman of Indonesia Jawa Barat 2021 ini juga didukung oleh BCL Wedding Gallery terbukti dengan penampilan dari adik-adik kita yang tampil barusan dan make dipercayakan kepada Mustika Ratu. Baik selanjutnya kita akan sama-sama saksikan penampilan dari Fauzi Nurul Barkah dari Kabupaten Majalengka. Pendidikan merupakan salah satu modal utama untuk menjadi manusia yang merdeka yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan dapat hidup dimanapun dan dalam kondisi apapun termasuk di Indonesia negeri yang lahir berkat perjuangan para pahlawan bangsa yang memanfaatkan akalnya yang cerdas sehingga dari sejarah kita belajar bahwa untuk menjadi manusia yang merdeka diperlukan keselarasan antara kecerdasan dan semangat juang yang tinggi Saya Fauzi Nurul Barkah mengajak pemuda Indonesia khususnya Jawa Barat untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa bersama gentlemen of Indonesia Jawa Barat. Terima kasih. Ya selanjutnya kita ke kota Bekasi, kita akan sama-sama mendengarkan suara dan komunikasi yang akan disampaikan oleh Ganda Rezeki Sihotang. Mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjalankan kerjasama antar lingkungan, nasional maupun internasional, serta memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang cukup, akan dimiliki seseorang jika memiliki pendidikan yang cukup. Oleh karena itu, saya, Jiki Sotang, beserta Yayasan Gentleman of Indonesia Jawa Barat, siap membantu generasi muda khususnya di Jawa Barat, untuk mendapatkan pendidikan yang cukup mampuni melalui beasiswa. Terima kasih. Ya. Ya. Berikutnya kita akan juga saksikan penampilan dari Hilman Bagja Maulana dari Kabupaten Purwakarta. Paristi. Paristi. Pariwisata adalah merupakan bagian dari kebudayaan. Mengapa? Karena kebudayaan yang melahirkan pariwisata. Contoh seperti kampung adat, kampung naga, yang memiliki kultur dan norma, yang menjadikan destinasi peristiwa paris, paristi, yang melahirkan kebudayaan. Dan tujuan saya adalah untuk mengedukasi para kaum milenial akan Mencintai kebudayaan dan kultur yang ada. Terima kasih. Oke terima kasih Hilman Bagja Maulana. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama komunikasi yang dilakukan oleh Ivan Ardiansah dari Kabupaten Tasikmalaya. pendidikan. Karena saya seorang mahasiswa, pendidikan sudah sangat melekat pada keseharian saya. Semoga kedepannya saya bisa menjelaskan kepada anak-anak di Jawa Barat bahwa berpendidikan itu sangat penting, bukan hanya pergi pulang sekolah. Dan tentunya bisa membantu anak-anak yang di Jawa Barat akan kekurangan akses fasilitas internet karena di daerah saya pun banyak yang kekurangan fasilitas internet. Karena saya percaya, Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya yang juara. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita juga akan sama-sama lanjutkan dengan penampilan Ihsan Nur Alam dari Kabupaten Bandung. Pariwisata merupakan sektor terpenting di sebuah negara. Karena pariwisata dapat menyumbang devisa yang begitu besar. Oleh karena itu, saya mengajak generasi milenial untuk ikut serta mempromosikan sektor pariwisata kepada masyarakat luas. Dan saya juga akan terus berusaha mengedukasi pengelola tempat wisata untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Agar pengunjung merasa aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah, dan tentunya mendapatkan kenangan baik bagi pengunjung yang bisa diceritakan kepada teman-teman mereka. Terima kasih. Selanjutnya, Imam Maulana, dari Kabupaten Garut. Pendidikan sangatlah penting. Karena semakin baik pendidikan yang kita tempuh dan kita raih, maka akan semakin baik pula potensi masa depan yang akan didapatkan suatu hari nanti. Saya pemuda Jawa Barat ingin berkontribusi lebih dalam memajukan dan meningkatkan sektor pendidikan. Dengan didukung oleh teknologi yang semakin canggih, saya ingin mengadakan sebuah digitalisasi sekolah agar pendidikan dapat diterima oleh seluruh pelajar, kapanpun dan dimanapun, baik di perkotaan maupun di perlesaan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan sama-sama saksikan komunikasi yang disampaikan oleh Joshua Reynaldo dari kota Depok. Kecintaan terhadap kegiatan sosial bukanlah hal yang datang secara tiba-tiba. Semua tumbuh atas dorongan, hati nurani, dan keikhlasan. Pendidikan adalah hal yang paling penting. Sebab dengan pendidikan akan tumbuh generasi yang berwawasan, memiliki karakter dan tujuan hidup. Atas pentingnya hal tersebut mendorong saya untuk bergerak dalam semangat berpendidikan pada seluruh generasi muda. Karena saya percaya bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berwawasan, bangsa yang kuat adalah bangsa yang berkarakter, dan bangsa yang sukses adalah bangsa yang mengerti tujuan hidupnya. Terima kasih. Sekarang boleh tepuk tangan lagi lah, butuh semuanya biar semangat. Uh. <laughs> Oke okay, berikutnya kita akan sama-sama saksikan, Gentleman of Indonesia Jawa Barat, dan ini dia Marbuud Subardan dari kota Tasikmalaya. Jiwa sosial telah melekat pada diri saya. Jika saya terpilih menjadi Gentleman of Indonesia Jawa Barat, saya akan memberikan edukasi dan juga motivasi bagi anak jalanan yang kurang diperhatikan dalam hal pendidikan, serta melakukan kegiatan sosial yang berkenaan dengan anak jalanan. Terima kasih, saya Mubadran, finalist Gentleman of Indonesia Jawa Barat. Terima kasih. Berikutnya kita akan sama-sama ke Kabupaten Bandung Barat, ini dia Nasruddin Nurjaman. Pendidikan menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi anak-anak di Jawa Barat menjadi pondasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan salah satunya dengan membaca namun permasalahannya belum meratanya akses pendidikan dan masih ada yang belum bisa baca tulis dan dampak negatif penggunaan gadget untuk bermain games inisiatif saya menggalangkan kegiatan literasi digital dan lapak baca dengan berkolaborasi dengan taman baca dan membuat konten edukasi di sosial media untuk meningkatkan minat baca dan merubah kebiasaan menjadi lebih positif sehingga tercipta Generasi Emas penerus bangsa. Terima kasih. Selanjutnya kita akan sama-sama ke peserta nomor 16, belas, Reza Anugrah dari Kota Cimahi. Pariwisata, peranan pariwisata diantaranya adalah untuk membajukan perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan tujuh sarta pesona dan prokes yang akan saya gunakan tentunya ditunjung dengan metode pemasaran berupa BAS yaitu branding, advertising, dan selling dan revolusi mental juara yang saya miliki maka dari itu kepada muda mudi Jawa Barat mari kita memajukan destinasi pariwisata yang ada di Jawa Barat jika gentlemen of Indonesia Jawa Barat bisa saya yakin Jawa Barat pun pasti bisa terima kasih baik selanjutnya kita akan sama saksikan nomor urut 17 Riki Ramdhani dari Kabupaten Bogor. Banyak sekali potensi pariwisata yang ada di Jawa Barat ini yang harus kita kembangkan dan juga kita promosikan untuk mendongkrak perekonomian pasca pandemi Covid-19 ini. Program saya di sini untuk menggali potensi pariwisata dan kebudayaan yang ada di Jawa Barat dan berinovasi untuk meng, berinovasi untuk me, mengembangkan promosi promosi dan promosi di sini kita berikan semangat untuk peserta kita mengembangkan Silahkan. promosi dan Menarik banyak binat investor agar bisa berinvestasi di Jawa Barat. Terima kasih. Baik, yang terakhir kita akan sama-sama saksikan bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Septian Dwi Cahyo dari Kabupaten Sumedang. Pariwisata adalah salah satu mesin penggerak perekonomian yang terbukti, mampu memberikan kontribusi melalui devisa dan pajak. Jawa Barat menjadi salah satu tujuan destinasi wisata bagi wisatawan domestik dan asing. Program saya memperkenalkan lebih luas lagi potensi wisata dan budaya dengan memaksimalkan promosi melalui sosial media dan bekerja dengan media lainnya, agar masyarakat lebih mengenal keindahan pariwisata di Jawa Barat dan menarik minat investor untuk berinvestasi di Jawa Barat. Terima kasih. Baik sekali lagi boleh tepuk tangan dong untuk 18 grand finalis yang tadi sudah melakukan komunikasi dengan semua Dewan Juri dan juga pemirsa yang ada di rumah dan tentunya kita akan segera menentukan siapakah yang masuk top 13 dari Sukabumi kah? dari Cianjur kah? dari Kabupaten Bandung Barat? Kota Bandung? Cimahi? mana lagi? Tasik, mana lagi? Bogor, mana lagi? Depok, mana lagi? Garut, mana lagi? Semedang. Kabupaten Bandung Barat, semuanya pohonnya ingin jadi juara. Tapi kita akan lihat siapakah yang masuk 13, besar. Hadirin dan juga pemirsa, inilah top 13 gentlemen of Indonesia Jawa Barat 2021. Boleh tepuk tangan dulu, dong. Bapak dan ibu kita akan segera tampilkan yang pertama: maju lebih ke depan, ya. Oke, ganda rajaki sihotang, maju agak lebih depan. Berikutnya, reza. Anugrah Selanjutnya Alan Kurniawan Berikutnya Imam Maulana yang kelima Fauzi Nurul Barka. Selanjutnya Joshua Ronaldo. Nomor tujuh. Nasruddin Nurjaman Berikutnya Angga Putra Pratama Selanjutnya Pahru Reja Selanjutnya Riki Ramdhani Nomor 11 Bintang Dwi Putra Berikutnya Septian Dwi Cahyo Dan yang terakhir, nomor 13 bukan nomor sial, tapi ini adalah mereka yang masuk top 13, dia adalah Eki Febriana. Baik kita akan sama-sama melihat mereka berkemampuan untuk juga nanti sama-sama melihat bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri. Namun sebelumnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Gentleman of Indonesia Jawa Barat tahun 2021 yang masuk top 13.